Halo semuanya, aku Rian, balik lagi sama aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Walaupun situasinya sekarang lagi kurang baik, tapi tetap jaga kesehatan, dan kalau misalkan nggak penting-penting banget, mendingan nggak usah keluar rumah deh. Dan seperti biasa, hari ini gue bakal ngebahas lagi video-video super creepy buat asupan horor kalian. Dan video penampakan di dalam hotel ini, kita udah sampai di part 2. So, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Dan nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Youtuber bernama Kian AJC itu bukan Ghost Hunter. Mereka bikin konten apapun, mostly kayak random gitu guys. Tapi di salah satu videonya mereka tuh pernah bikin konten menginap di hotel yang terkenal sangat angker. Bernama Queen Mary Ships. Jadi prinsipnya ini adalah sebuah kapal perang yang dulunya dipakai pada Perang Dunia Kedua. Tapi karena sekarang ini udah nggak dipakai buat perang, jadi dialihfungsikan sebagai hotel. Mereka datang dan eksplor di situ, muter-muter cukup lama, dan bahkan mereka juga sempat ngelakuin sesi pemanggilan arwah. Ya, mostly dari video eksplorasi mereka ini nggak banyak kejadian yang bener benar seram dan creepy, sampai mereka upload video ini. Banyak viewers YouTube-nya yang nemuin ada sebuah penampakan yang terekam di lorong kapal ini. Yang tim youtuber ini sama sekali nggak ada yang notice dan gak ada yang sadar, guys. Pas mereka lewat di depan sebuah lorong di kapal itu Di ujung lorong itu kelihatan ada sesuatu berwarna putih kalau diterangin, disitu kelihatan jelas sosoknya itu mirip kayak cewek Pakai gaun berwarna putih lengkap kayak baju pengantin perempuan guys Sosoknya itu kayak pucat banget, kayak cuman diem situ dan ngeliatin ke arah mereka Dan mereka semua yang ada di video ini juga gak ada yang sadar sama penampakan yang tadi Orang contoh Tim YouTuber bernama Iblali dari Jerman coba buat nyari konten dengan explore ke sebuah bangunan bekas hotel yang ada di tengah hutan. Hotel ini udah kosong dan terbengkalai dan sama sekali nggak ada yang nempatin. Mereka masuk dan explore di situ muter-muter cukup lama tapi sama sekali nggak ada kejadian yang aneh. Bahkan abis explore di hotel itu, mereka sempat jalan masuk ke tengah hutan sampai berkilo-kilo di tengah malam. Tapi tetep aja mereka masih nggak nemuin ada sesuatu yang aneh. Dan yaudah videonya mereka upload ke channel Youtubenya tapi habis videonya diupload justru banyak viewersnya yang lihat ada sosok lain di video mereka wow, sieht man das? das irgendwas drin. das da hinten. ist Stuhl oder so. Ich würde da nicht reingehen weil war vor das stürzt ein oder so. Oh so schlimm, Alter. Geht halt ohne mich. <laughs> okay. Gua nggak tahu ya, kalian bisa lihat nggak di video yang tadi, karena emang videonya itu gelap banget, guys. Tapi kalau gua terangin, persis di momen pas kameranya ini dipending, ada bagian kaki dari seseorang, dan kaki ini jelas-jelas bukan kaki dari anggota tim YouTuber ini. Dan mereka bener-bener shock dan kaget banget pas tahu kalau di video mereka itu ada orang lain di dekat mereka. Dan kalau diperhatiin, jaraknya itu deket, guys. Kayak semeter sampai 2 meter aja. Dari mereka berdiri, tapi diantara mereka bertiga sama sekali gak ada yang sadar. Kalau gue perhatiin nih ya, sosoknya itu kelihatan dari bagian perut bawah sampai ke kaki, kayak pakai celana jeans dan sepatunya itu warnanya putih. So kira-kira nih, kalau yang tadi itu orang, ngapain ada orang jalan di tengah hutan malam-malam? Atau mungkin yang tadi itu penampakan? Tapi masa iya sih setan pakai celana jeans? Gimana nih, menurut kalian? Ada sebuah hotel yang dibangun tahun 1840 di Texas yang terkenal sangat angker. Hotel itu bernama Magnolia Hotel. Dari usianya udah 150 tahun, udah nggak terhitung lagi berapa banyak kejadian yang pernah terjadi di dalam hotel itu. Konon yang paling terkenal, katanya ada sebuah tragedi yang menewaskan seorang anak kecil perempuan bernama Emma. Dan dipercaya sosok Emma ini masih menghantui salah satu ruangan di hotel ini sampai sekarang. Dan ada tim ghost hunter dari Amerika yang coba buat masuk, bikin konten dan eksplor di dalam hotel ini. Mulai dari dengar suara ketukan, suara tembakan senjata api, sampai yang paling aneh, mereka sama sekali nggak sadar kalau di videonya itu terekam suara anak kecil yang ngomong mami. <tuk> <tuk> I know, it's kind of... Duh, gue merinding sumpah Dan kalian bisa lihat ya, di video yang tadi itu mereka sama sekali gak sadar sama suara itu Mereka tetap lanjut ngobrol Pas mereka cek video yang tadi, mereka yakin banget kalau itu adalah suara Emma Jadi mereka coba buat naruh kamera CCTV Dan juga naruh banyak mainan di ruangan yang dipercaya dihantui sama sosok Emma ini Yaitu Children's Room yang gua bilang tadi Dan ini yang terjadi bola yang ada di lantai tiba-tiba bisa menggelinding sendiri. Ada sebuah bayangan hitam yang kayak lewat di koridor pintu di depan kamar ini. Dan sosoknya itu kayak masuk mendekat ke arah bola yang tadi. So gimana nih, apakah benar sosok yang tadi itu adalah sosok Emma yang dipercaya menghantui Hotel Magnolia ini? Ada sebuah keluarga yang berlibur ke San Antonio di Amerika. Dan abis liburan mereka mutusin buat nginep di salah satu hotel tua yang ada di situ bernama Menger Hotel. Mereka sebenarnya udah tahu kalau hotel itu terkenal angker, tapi mereka cuman pengen ngerasain sensasinya aja. Dan mereka juga cerita kalau selama mereka nginep di situ mereka tuh sama sekali nggak ngalamin hal aneh. Tapi seperti orang yang nginep di hotel pada umumnya ya, kadang pengunjung hotel tuh suka iseng-iseng ngevideoin suasana hotelnya gitu kan. Dan pas mereka udah pulang dari hotel itu dan sampai di rumah mereka lihat-lihat lagi rekaman video yang tadi. Di momen ini mereka baru sadar kalau ada sosok lain yang ikut terekam di video mereka. Di railing balkon di lantai tiga, kelihatan kayak ada siluet bayangan orang yang ngeliat ke lantai satu. Beberapa detik kemudian sosok itu kayak mundur ke belakang seolah kayak menghindari rekaman kamera ini. Kalau diperhatiin, sosoknya itu kayak pria dewasa yang pakai topi cowboy. Padahal mereka cerita kalau selama mereka nginep di hotel itu, mereka tuh sama sekali nggak ngeliat ada tamu lain. Seolah hotelnya tuh kayak sepi banget, dan cuman mereka pengunjung yang nginep di hotel itu. Dan kalaupun misalkan ada tamu yang nginep di hotel itu, Gua rasa bakalan aneh banget ada orang yang jalan-jalan di sekitar hotel itu dan pakai topi koboi. Dan gak cuma itu, setelah mereka pulang balik ke rumah, mereka banyak ngalamin kejadian aneh Salah satunya adalah tingkah anjingnya yang gak wajar What happened? What's scaring you? Is this scaring you? This? What is it? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Uih. Nala, are you okay? You're scaring me. What is it? So gimana nih? Apakah tingkah aneh anjing yang bernama Nala ini ada hubungannya sama sosok di video sebelumnya atau mungkin ada faktor lain? 1990. Ada sepasang suami istri yang coba buat ngabisin weekend mereka staycation di salah satu hotel tua di dekat rumah mereka Hotel itu bernama 1790 Karena hotel ini dibangun tahun 1790 So hotel ini usianya udah lebih dari 200 tahun guys Kebayangkan kira-kira bangunan seperti apa yang usianya udah 200 tahun Warga sekitar hotel itu juga udah pada tau kalau hotel ini terkenal sangat angker Sang suami ini pas masuk ke dalam kamar, udah ngerasa kalau suasana kamarnya tuh aneh banget. Di atas sofa, di situ ada sebuah boneka yang menurut gue bentukannya creepy banget. Dan karena suami ini udah ngerasa gak nyaman, pas malamnya, Doi mutusin buat ngerekam suasana ruang tamu yang ada di kamar hotelnya. Si suami masih pengen tetap ngelanjutin buat ngerekam suasana ruang tamu yang ada di kamar hotelnya. Tapi kali ini Doi pengen fokus buat ngerekam boneka yang ada di atas sofa itu. Boneka itu tiba-tiba bisa gerak sendiri, kepalanya tuh kayak bangkit dan ngeliat fokus ke arah kamera. Seolah do itu kayak sadar kalau kerekam sama kamera ini. Dan gerakannya itu aneh banget guys, karena ini bener-bener gak wajar dan menurut gue ini gerakan yang melawan gravitasi. Jelas kalau dipikir setelah logika, gak mungkin boneka bisa gerak kayak gini kalau gak digerakin. Dan lebih kripinya lagi, beberapa detik setelah boneka itu ngeliat ke arah kamera, kepalanya balik lagi seperti semula. Ini nih yang bikin gua nggak pernah suka kalau di rumah gua ada boneka. Coba deh buat kalian yang nonton video ini yang punya boneka di rumah kalian. Coba deh kalian rekam boneka kalian pas kalian lagi tidur di kamar. Gua yakin videonya bakalan seru tuh buat kita bahas di next video. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.